Thank you. panjang banget. Masuk aja, jalan ngasih jalan Nah, goreng, temen namanya, goreng, goreng, Sam, Samot. Sam, sudah sih. Oke, Cak Torik, Bupati Lumajang dan Derajat Alimatoni sudah memasuki arena banjir tahu selaku Bupati Lumajang dan Kepala Desa Golir gitu. Oh, salah salah bu, aleh bu. Musuh Cukup menegangkan. Jadi dia detik-detik tumpeng tahu raksasa memasuki arena banjir tahu. berhubung, berhubung tugas Pak, tolong minggir pak ya, nyuting pak ya gak kelihatan pak. ini dia adalah wujud semangat gotong royong dari warga desa Kenurkejul kali ini festival banjir tahu yang keempat oke, semangat tahan Ah, Noah. Ah. Op nabrak, sengguri nabrak Omah. Nanti Ma, tringi, pak, ringis sama Nah, jogging nah, nah, uh, Penuh perjuangan untuk memasuki arena. Sila Romanulim, dua. Tuh. Woo! Iya. Aja aja ke nge <sukur> <tuk> ini dia, momen-momen yang cukup menegangkan Katanya sudah Aduh, tak kita. Aco, ya. uh, setinggi berapa ini, Rajin? diberi kelancaran. Masuk kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, tampaknya cekak pak tampaknya di di gerantir pame di eh macha menegangkan oh, ya, ya, ya. Oh. ini dia momen momen yang cukup sakral untuk memasuki arena banjir tahu tinggi lebih kurang 6 meter cukup menggalan karena kondisi disc dia jalan masuknya cukup padahal si langsung oleh bapak kampung sudarto Lagi percaya, saya tinggi. Oke, Pak Sofian, mantap! Mantap! Semangat! Gotong royong! Putri posisi dorong udah eh eh ini eh ya. Eh, Pak, pinjam lambunya sini, Pak. Eh, enggak Pak. Terima kasih, Pak mongoliesi buru mongol teman ini utara, utara iso, balik, balik balik, balik balik, balik Balik lombongnya kok nutup sih masih kita tunggu bagaimana lanjutannya Lombong. Jalur tapi kenapa resist? Oh, lihat Lorailo! lo. loraila! ayo loraila! Aku loraila! Aku ayo Aku loraila! Ah, orang naruna komando ikut membantu mengangkat ini itu pengerasasa terbuat dari bahan tahu swadaya atau kiriman dari para pengusaha tahu yang ada di seluruh desa Benerketun, seluruh dusun yang ada di Desa Kunir Oh dorong dorong dorong dorong dorong singlar, dorong. Singlar singlar matun matun luar, kurang right, eh. kurang like to... ah, ah. no. gotong royong awas diesel, awas diesel akhirnya dengan berat lebih kurang 3 ton dibantu rekan-rekan dari Karang Taruna Komando Masuk. Kami menemui para tamu yang masih berada di Purwakarta. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang, yang segala pada malam hari ini. Ada juga ada. Dan tiga yang kami kepada Yang sudah ini Bapak, baca Terima kasih, Pak Kita libur Karena dan ini Kita bisa mengingatkan Ajaran acara di Ipala el de tu festival de la libertad! eh, hey. hey, hey, ganteng nari. Nari masuk kalian kecil ya pak bang, pak Bambang kalian kecil. Ah sebagai penutup di